Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Adit Kaharudin Fajri. Sebelum saya memulai pembahasan hari ini, jangan lupa subscribe untuk mensupport channel saya. Hai guys, kali ini saya akan menampilkan world map dari tim yang saya buat yang berjudul Kingdom of Fantasy 1 Adventure of Gathering Allies. Ini masih ngerasa satu, yang keduanya ada ya, nanti lanjutan dari ini ya belum selesai. <laughs> Oke, kita mulai dari sini ya kawan-kawan. Sini guys, kita mulai dari Grasslandia karena kerumahnya berasal dari Grasslandia. Atau pulau yang kerajaan yang banyak rumputnya, ini Grassland. Terinspirasi dari Shrek 3 ini Grassland. Grasslander, Itu di sini juga namanya suku Grasslander. Terutamanya adalah salah satu dari suku Grasslander. Dan ini adalah Kemah Grasslander atau kem Grasslander. Di sini di intro atau prolog yang video sebelumnya itu dibakar oleh Scar ya. Yang oleh Scar dan beberapa tahun kemudian normal lagi karakter utamanya diusir sama kakaknya. Karena dikira dia yang membiarkan kemahnya ini terbakar, padahal bukan ulahnya sih karakter utama Setelah dewasa, dia kembali lagi bagaikan Naruto ya, pergi dulu, 3 tahun kemudian balik lagi <tuh> Oke, okay, kita baru balik lagi ke sini ke Ruslandia sini ada gua sebenarnya bisa tembus ke asli ya, kerajaan asli tapi lebih Indonesia guys. Masa semudah itu dan segampang itu? Tidak mungkin, tidak semudah itu biar kita Kita kesini dulu guys ya, kita selamatkan dulu. Nah ini dia, di sana, di sini ya, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Safar. Di sini sudah dikuasai oleh Scar, dan kita harus mengalahkan Scar. Agar dan kresen dia kembali seperti sediakalap. Tepi selatan di sini ada. Nah ini istana kita tapi belum bisa dilewati ya. Sebenarnya, kalau ada perahu di sini bisa dilewati tapi di sini belum ada perahu kata warga di sini perahunya belum jadi. <laughs> jadi kita belum bisa mendapatkan istana kita. Kita kesini dulu guys. Masa cepet banget dapat istananya kita kesini dulu ya nah kita habis menyelamatkan Crescentia baru kita ke sini ini adalah kerajaan Fantasia sampai di Fantasia nah, ini adalah istana Fantasia dipimpin oleh Ratu Lucy yang dikutuk semua warganya menjadi babi oleh kantek yang di Darko Force Terus mengembalikan mereka jadi manusia lagi agar kita diberi kendaraan untuk menuju Raja Terakhir. <laughs> raja Terakhir tempatnya tidak bisa dilewati oleh perahu, bahkan jalan kaki. Kita bisa lewat sini sebenarnya, ya, langsung tapi belum bisa. Kata karakter ini yang menjaganya sih Sagittarius ya. Apakah kamu sudah mendapatkan izin dari Latulusi? Bagaimana mendapatkan izin dari ratu Lucy? Hanya aja masih jadi babi kan? Harus selamatkan dulu. Oke. Ke sini kita cari mantra pengembali wujud jadi manusia ya. Berjuang ke setiap negara kerajaan untuk mencari karakter. Penyihir Sakti yang bisa mengembalikan Siratulusi dan warganya menjadi manusia lagi. Karena si kantaknya dia nggak bisa mengembalikan lagi menjadi manusia dia cuma bisa merubahnya jadi babi aja. Oh, Oke, okay. setelah itu kita kesini, kita menuju ke Kerajaan Forestia atau Kerajaan Hutan yang dihuni oleh para elf ya. perhutanan itu yang telinganya runcing, nyatanya panah. Nah, ini adalah istananya. Istana Forestia, dipimpin oleh Ratu Elfa. Hmm, Kerajaan Forestia ini dikacaukan oleh Alis, ya wanita iblis itu. Alis. Nah, ini kita bisa ke sini. Nah, ini adalah Kerajaan Icelandia atau Benua Salju sini ya ini ada istananya istana Islandia Islandia itu dihuni oleh bangsa Viking dan Valkyrie atau warrior jilainya. dan di sini ada dihuni oleh naga dan harus mengalahkan naganya karena sangat menghancurkan semua kota kota di wilayah Islandia di sini juga dikacaukan oleh karakter bertudung ya belum misterius yang dari Force itu nah, kita dari sini ke sini nah ini di sini kita dikasih perahu layar oleh bangsa Viking ya untuk menuju kepulauan selanjutnya atau pulauan tropicana nah di sini tropicana tropicana adalah pulau manusia hewan bisa singa manusia segala manusia gagal manusia kadal dan manusia bebek nah ini ya beberapa suku yang saya sebut tadi itu berperang satu sama lain kita harus melerai mereka dan si juga dikacaukan oleh si ninja Hanzo itu dari Darko Force ini adalah pulauan tropicana agak sedikit luas juga kita jauhi seluas inilah tropicana. Oke, okay, kita lanjut. Kembali okay, lagi ke sini. Ini masih fantasia yang dijaga sang gitarius. Okay, kita ke sini. Jangan lupa kalian masuk-masuk kota untuk mendapatkan quest atau misi dan merekrut karakter. Untuk ya mereka pergi di sana sini berkumpul semua. Seperti Swico ada tower. Di ada monster-monster jika ingin level up cepet, jadi ya sini di tower. Untuk farming atau hunting di sini di tower, biar cepet naik levelnya biar langsung level 99 <gut> Tapi tidak semudah itu, musuhnya aja sulit kuat-kuat. Oke, setelah dari sini kita ke sini nggak bisa guys sini uh, beracun ya gak bisa dilewatin modal enak banget tinggal ya. sini aja ke desa ya. dia kita kesini dulu nah ha, dari sini baru kita bisa mendapatkan istana kita ini kan belum ada perahunya nah ini baru bisa kita mendapatkan istana terus ke sini ini adalah Skylandia kerajaan langit inspirasi dari One Piece Sky ya. Sky Kita selamatkan hmm, Skylandia dari si Jack ya, para Skylander kita harus selamatkan para Skylander dari si Jack. Terinspirasi dari Jack dan pohon kacang. <laughs> Oke. Okay. Nah disini kita kesini, lalu kita melewati pusaran air nyampe sini. Sampai di kerajaan Desertia dimana mantra pembawa wujud manusia babi bisa ditemukan karakternya di sini. Karakter penyihir sakti ada di salah satu kota di sini di sini di sini di sini atau di enggak di sini. Di sini untuk istananya sekalian di Serdja di sini cari ya kalian harus bertualang dulu mencari karakternya itu di mana saya sudah menaruhnya sih tapi kalian cari sendiri mas saya kasih tahu yang nggak seru ya dibocorin sih itu loh saya cuma ngasih tahu jalan-jalannya aja biar lebih tender oke di Desertia ini kerajaan Desertia it Tuh penjahatnya ada Jahaluddin ya, si gembul itu loh, sultan gembul itu. Dan si Raja Abdullahnya ini harus selamatkan kerajaan Desertia aja. Muhammad ya. Nama-namanya nama-nama Arab banget. Namanya nama Islami banget kalau udah di Desertia. <laughs> nah, kalau kita ke sini. Nah, ini dia. Istana Darko, Tepat Darko Force ya, markasnya. Kita tidak bisa langsung ke sini, guys. Seperti yang saya bilang tadi, di awal itu yang di Fantasia, Kita harus naik pesawat atau kapal udara, balon udara. Kemudian, menuju sini. Karena walaupun naik perahu ke sini, kita nggak bisa karena digeleng gunung ya. bisa dilewatin. Habis dari desertia, ya. kita balik lagi saya gak bisa lewat sini guys, ini masih paling masih nanya udah dapat izin belum, jadi nggak belum bisa, kita harus Hah, muter lagi guys, kita muter lagi jauh lagi muter lagi, biarin biar lama tamatnya baru kita kesini, tadi selamatkan baru kita dikasih pesawat. Kita mau kemana-mana, ke tempat yang belum kita jamah, dengan pesawat, bisa. Seperti kesini atau kemana. Dan kita bisa ke sini akhirnya, kita akan kalahkan si Darko itu, Lord Darko. Kaisar Konyol ya. Oke, setelah mengalahkan Darko Force, si karakter utamanya dia akan menikah dengan salah satu karakter perempuan di gym ini. siapa karakter perempuannya itu? kalian pilih sendiri mau menikah dengan siapa? ya? eh nggak, nggak enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak gitu, nggak gitu, Nanti peder saya yang dilet di keduanya ini kan dengan karakter, salah satu karakter di sini, di ini yang sudah saya setting, akan menikah dengan siapa dan akan memiliki anak dan itu utama <gifat> lanjut ke jili 2 kita mainkan sih karakter anaknya ya namanya juga bersambung ya oke sekian aduh saya belepotan sekali ngomongnya ya karena saya bukan guru ya, saya juga bukan youtuber saya hanya bacoter, orang yang suka bacot <gifat> oke ya sekian terima kasih terima kasih telah menonton ya Jangan lupa subscribe video saya Dan bantu saya mencapai 1000 subscriber Yang saya ingin menjadi youtuber Salam AKF Adik saya rupakan